welcome back to my channel happy, enjoy, and aman jangan lupa like, comment, share, and subscribe oke okay, langsung saja kita masuk ke video yang pertama Cikidot oke okay, langsung saja ke preset yang kedua Oke, okay, kita masuk ke preset yang ketiga. Oke, okay, kita masuk preset yang keempat. Kata-kata hari ini: nyanyi, nyanyi, nyanyi, Oke, okay, kita masuk preset yang ke-5. Oke, okay, kita masuk preset yang ke-6. Oke, kita masuk preset yang ke-7. <SILENCAN _NASI> Oke, okay, kita masuk preset yang ke-8. <SILENCAN _NASI> Oke, kita masuk preset yang ke-9. Oke, okay, kita masuk preset yang ke-10. Cukup segitu video kita kali ini Nantikan video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye